Sehingga kita semua segera bisa terbebas, ya, dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang piutang di aplikasi Pinjol dan segala macam himpitan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita segera ditemukan dengan solusi yang terbaik, solusi yang mungkin tidak lagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Amin, ya, Robbal 'Alamin.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 Oke, okay, baik. Hari ini yang menonton video ini dari daerah mana saja ya? Aku udah lama banget nggak tahu ini yang penontonnya dari daerah mana saja ya. Yang hari ini sedang mengalami kesulitan terkait tentang hutang di aplikasi pinjol. Oke, okay, menyambung kabar berita ya tentang perintah yang akan dikeluarkan oleh OJK kepada semua aplikasi pinjol legal OJK. Tidak diperbolehkan. Untuk menggunakan debt kolektor lapangan. Banyak pertanyaan hari ini yang sudah masuk ke kita terkait kabar berita tersebut. Benar nggak sih bang ya? Semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh lagi menggunakan debt kolektor lapangan. Kita masih sama-sama menunggu. Dan kita masih sama-sama terus berharap agar OJK melegalkan saja peraturan ini. Agar OJK langsung menginstruksikan. Kepada seluruh aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK untuk menjalankan perintah ini sesegera mungkin. Agar masyarakat kita, agar teman-teman subscriber kita tidak lagi merasa ketakutan, tidak lagi merasa kepanikan. Hari ini yang menjadi pemikiran dari teman-teman kita itu mereka takut banget nih Bapak Ibu OJK ya. Teman-teman kita, subscriber kita hari ini ketakutan ya kalau ketemu sama debt collector lapangan. Baik itu dari aplikasi pinjol legal OJK maupun yang ilegal. Walaupun ya di video kali ini aku pengen ngasih tahu bahwasannya untuk semua aplikasi pinjol ilegal itu sudah pasti tidak memiliki debt collector lapangan. Jadi nggak perlu takut lagi. Dan kalian harus tahu ya ketika kalian terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjol ilegal Kalian harus memantapkan mental Menyiapkan mental Karena kalian sudah pasti akan dipermalukan Dari berbagai macam cara Dari segala macam penjuru ya. Jadi kita harus menyiapkan mental Ketika kalian bisa menyikapi ini Menyikapi semua permasalahan hutang ini Dengan tenang Dengan tidak panik Dan tidak salah langkah lagi Atau mungkin gali lubang tutup lubang Maka permasalahan aplikasi pinjol ini Akan segera berangsur-angsur bisa terlunasi. Ya, jangan berharap kalau hari ini ujuk-ujuk kita langsung bisa melunasi semua tagihan, apalagi yang sudah mencapai 5 sampai dengan 10 jutaan. Ini pasti akan terasa sangat berat sekali ya, apalagi di tengah kesusahan bare perekonomian hari ini yang hampir dirasakan semua pihak, ya. Jadi bukan hanya kita saja yang hari ini merasakan kesusahan itu kawan-kawan. Oke, kembali terkait tentang kabar berita bahwasannya aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh lagi menggunakan debt collector lapangan. Aku secara pribadi dan aku yakin dari suara kawan-kawan yang lain juga pasti akan menyambut baik hal ini. Karena OJK juga punya alasan ternyata. Jadi OJK hari ini di bawah kepemimpinan Bapak Ibu OJK, pimpinan OJK yang terbaru ya sedang mengevaluasi ulang ini ya. Apa saja yang hari ini merugikan masyarakat kita terkait tentang hadirnya aplikasi pinjol. Oke aku juga setuju sependapat bahwasannya aplikasi pinjol ini merupakan sebuah terobosan baru ya kan untuk mempermudah masyarakat kita mendapatkan pe peminjaman uang ya. Tapi ternyata di akhir-akhir cerita, atau mungkin ini akan menjadi babak baru ya, untuk deretan cerita aplikasi pinjol. Masyarakat kita hari ini masih sedikit ya yang merasakan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol yang ada di Indonesia. Jadi OJK bilang ya, sama aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini. Kalau kalian memang mau menggunakan debt collector lapangan, itu harus dari aplikasi kalian. Jadi nggak boleh menyewa orang atau menyewa agensi untuk menyiapkan debt collector lapangan. Karena yang sering menjadi masalah itu ya seperti itu. Ketika pihak ketiga keempat yang mengatasnamakan sebuah aplikasi atau mungkin produk pembiayaan, Misalnya dari aplikasi A, aplikasi K, dan lain sebagainya hari ini. Yang sudah memang memiliki debt collector lapangan. Jadi nanti ke depannya, ya kalaupun aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu ingin menggunakan debt collector lapangan, banyak banget syaratnya. Dan semua aplikasi pinjol itu harus taat, tunduk, dan patuh kepada semua peraturan pemerintah melalui pihak OJK. Jadi kalau nanti pihak Uh, pinjol legal OJK itu menggunakan debt collector lapangan harus yang sudah bersertifikasi. Artinya uh, debt collector debt collector lapangan itu harus mendapatkan pendidikan terlebih dahulu, harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum mereka menjalankan tugasnya sebagai debt collector lapangan. Ya, jelas akan dibuat beberapa peraturan-peraturan hukum di situ. Jadi kalau seandainya debt collector lapangan itu bermasalah atau mungkin melakukan tindakan-tindakan pidana lainnya atau mungkin tindakan pidana umum lainnya maka pihak OJK akan gampang untuk memanggil ya dan memintai keterangan debt collector yang bertugas di aplikasi tersebut. Bagaimana menurut kalian gagasan dari pihak OJK hari ini? Kalau aku secara pribadi akan menyambut baik hal ini dan sepertinya ini akan menjadi babak baru. Ya kan ketika memang aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini tidak boleh menggunakan debt kolektor lapangan dari pihak luar aplikasi pinjol tersebut. Jadi udah cukup jelas ya kan. Jadi pada video kali ini aku pengen mengajak teman-teman itu untuk tenang, untuk tetap tidak panik dan memberikan dukungan kepada pemerintah melalui pihak OJK ya dan kalian jangan berpasrah aja ya jangan cuma nonton video doang ya kalian juga harus bertindak dan berbuat Bagaimana Bang caranya berikan pengaduan kalian sebanyak mungkin kepada pihak OJK dan pihak asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Bagaimana Bang cara mengadukan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang masih nakal yang desk collectionnya hari ini mengancam dengan cara ini itu segala macam dan untuk Bapak Ibu OJK serta Afi ya hari ini yang paling sering menjadi masalah itu beberapa teror atau mungkin pesan-pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp itu uh, Banyak uh, tidak mencantumkan mereka dari aplikasi apa Sementara hari ini teman-teman kita itu terjebak di aplikasi pinjol itu biasanya lebih dari dua aplikasi Ada yang 3, 5, 10 banyak banget Jadi memang triknya seperti itu ya kan mereka akan kirimkan pesannya tanpa memberikan keterangan ini pesan dari siapa Sehingga kita akan meraba-raba dan bertanya-tanya Sebenarnya ini dari aplikasi A, B, atau C sih Ya kan banyak yang seperti itu Tapi aku pengen mengingatkan ya Yang mengalami masalah seperti ini bukan hanya kalian saja dan kalian tidak perlu panik Kalau kalian memang tidak tahan Atau kalian merasa stres ketika mendapatkan pesan-pesan seperti itu ya udah gak usah dibaca sekalian Dihapus saja karena isinya sudah pasti sama dan serupa. Untuk beberapa waktu ketika kalian memang belum mampu untuk melakukan pembayaran, pasti isinya itu itu saja, ya. Jadi udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini. Akan memberikan informasi kepada kalian dan aku sekali lagi pengen mengajak kalian Untuk memberikan support dan dukungan kepada pihak OJK dan Afpi untuk mengevaluasi kembali Semua peraturan-peraturan yang sudah pernah ditetapkan untuk dievaluasi ulang ya bahwasanya hari ini masih banyak masyarakat kita yang memang belum benar-benar merasakan manfaat Dari hadirnya aplikasi pinjol karena lebih banyak mudorotnya yaitu bagian dari cabang penagihan. Jadi, itu dulu yang mau kita fokuskan, dan kita akan suarakan itu terus. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.